oke oh guys kembali lagi dengan channel saya oke okay. kali ini kita akan berbagi tips ya cara menyimpan video dari youtube ya ke galeri tanpa aplikasi tambahan oke okay, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik subscribe, like dan komen ya oke okay, semoga video ini bermanfaat buat kalian tip-tip agar Terus berjalan dengan channel ini. Oke langsung saja kita tutorialnya sema terus video ini. Oke langsung saja kita ke aplikasinya ya. Ke aplikasi YouTube ini. Aplikasi YouTube-nya. langsung kita cepat cari video yang simpel-simpel aja ya. 30 detik contohnya ini habislah sekolah kami main ke rumah kamu Contohnya uji ini barati mekwining job Ayo kita langsung bagikan ya bagikan kita salin link nih so kita keluar dari aplikasi YouTube kita buka Google ya ini kita ketik save save from ya ini save from kita klik oke okay, setelah muncul seperti ini kita langsung masukkan url ya kita tempel yang link yang tadi kita salin kita tempel harus sini tempel Oke okay, dia akan otomatis mencari Oke okay, langsung saja kita klik yang nanti bisa kita pilih kualitasnya ya nah seperti ini bisa 20 Bentar, bentar keluar, Nanti kita masukkan lagi. Nanti keluar, oke. Okay. Kita klik unduh ya, unduh. Oke, ini sudah mengunduh. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita cepat lihat. Kebarate. Oke, kita akan coba cek di galeri ya. Kita keluar Oke, sekarang kita buka galeri. Oke, nanti akan otomatis muncul sini. Oke, ini masuk. Iya, saya masuk guys ya, tentunya oke. Di itu saja video dari saya, semoga video ini bermanfaat kalian. Jangan lupa like and subscribe ya, oke. Semoga video ini bermanfaat, dan dukung terus channel ini agar bisa memberikan tips yang tutorial bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.